Welcome to Infosiva YouTube channel. Welcome to Infosiva YouTube channel. 75 Junior High School is located at Jalan Raya Keeban Jeruk No. 19, West Jakarta. After three years and two years during the COVID-19 pandemic, finally, 75 Junior High School Class 2023 students can end their learning activities. This was marked by the implementation of school exam activities. This exam takes place from March 27 to 31, 2023. It lasts for five days. Final exams for this school start on Monday and end on Friday. In this video, 75 junior high school students are carrying out paper-based exam activities which are carried out in 14 classrooms, starting from the second floor, third floor, and fourth floor. This exam activity is supervised by room supervisors who come from teachers from 75 junior high schools. Hopefully, this video will become history or memory for students of the 75 junior high school class of 2023. Thank you for watching the video and enjoy watching it. Congratulations to all students of 75 junior high schools in Jakarta. Don't forget to subscribe, like, comment or share.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 Sebagai ketua OSIS tahun 2021-2022 dua puluh satu, ini memin meminimalisir juga tingkat kecurangan. Uh, mungkin, kayak istilah "menyontek" gitu ya, pada saat ulangan. Terus juga, mungkin kalau pakai kertas itu lebih apa ya meningkatkan semangat kita buat belajar karena uh, kita nggak mau ada kesalahan juga di dalam uh, penulisan kita terus habis itu kan kita juga nggak mau ngasal nih karena ini kan uh, asesmen sumatif sekolah juga menentukan kita ke depannya dan semoga uh, kalau dari saya sendiri sih semoga uh, semuanya mendapat nilai yang terbaik sesuai yang kita harapkan dan juga kalau pakai kertas ini uh, juga kayak Uh, mengingat kembali kalau dulu tuh uh, kita sebelum ada HP kita juga menggunakan kertas sebagai teknologi untuk uh, menggunakan uh, mengerjakan ujian. Itu kamu nih? Uh, kalau berbasis huh? digital itu kan tidak bisa bervariasi mungkin kalau esai itu uh, bisa uh, uh, tingkat buat uh, tingkat kemungkinan buat curang atau mungkin hmm. uh, pencontekan itu sangat tinggi jadi jawabannya hmm. tidak asli dari kita sendiri jadi nilainya yeah. tidak pure uh, murni dari hasil kecerdasan kita sendiri kalau pakai kertas hmm. kan kita bisa tahu sendiri nih hmm. nilainya itu kan dari otak kita sendiri dari hasil belajar kita sendiri dan kita bisa pure menilai bahwa kita itu bisa berpotensi di bidang ini dan di bidang ini Awalnya tuh kayak deg-degan aja sih, soalnya kalau pakai G-Form kan tinggal pencet-pencet aja. Terus habis itu kan, kalau apa, kalau pakai kertas sekarang ini kan, yaudah kayak ditulis. Terus aku takut kalau misalnya uh, lagi di bagian pilihan ganda, uh, tulisanku kurang hitam atau bagaimana. Terus kalau pas lagi di esainya aku takut tulisanku kurang rapi atau mungkin jawabanku yang kurang lengkap, tapi uh, challenging juga sih. Jadi... Uh, tetap di bawah heaven aja, uh, ulangan pakai kertas, uh, asesmen sumatif sekolah uh, meskipun tidak pakai digital, kita masih bisa pakai kertas uh, untuk meningkatkan kejujuran kita dan juga melatih kepercayaan diri kita dalam menjawab soal-soal uh, nama saya Putri Skartini, saya dari kelas 9G Pressernya sih Pak nambah, soalnya kan kita yang dulu tuh belajarnya masih biasa biasa sekarang harus benar-benar ditekan, karena kan pakai kertas juga hmm. Terus, saya juga uh, ngerasa kalau misalnya soalnya kan yang dipelajarin dari kelas 7 sampai kelas 9 terus, uh, akhirnya pakai kertas itu jadi beda banget gitu soalnya kan terakhir kita pakai kertas waktu SD jadinya punya perasaan yang beda gitu. Kalau kekurangan, menurut saya uh, saya suka males ngelingkarin jawabannya Pak gitu kalau kelebihannya uh, jadi bikin saya lebih semangat belajar aja sih Pak teman teman saya pernah sendiri saya biasa dipanggil sambil ke Ramadhan Saya dari kelas 9G Dan saya hari ini adalah hari terakhir ujian sekolah Saya cukup kaget ya Pak Untuk perdana kita menggunakan kertas itu langsung ke ujian akhir ya, Tapi untuk ujian itu sama saja kita mau menggunakan aplikasi atau menggunakan kertas ya, Tingkat kesusahannya tetap saja sama Kalau menurut saya pada saat kita menggunakan aplikasi itu jawaban kita pakem kalau kita salah maka udah pasti salah sedangkan kalau di kertas kita ada kelebihannya itu ke ringanan jika essay SI kita kurang lengkap kita tetap bisa mendapatkan poin walaupun setengah itu menambah nilai plus tapi kekurangannya pada saat di pg nya kita menggunakan ljk Yaitu mengurangi um, ada kendala misalkan di menge jawabannya nah itu yang membuat kita harus mengecek manual harapan saya saya um, ingin memperluas wawasan saya untuk di jenjang SMA selanjutnya saya bisa mendapatkan pengalaman yang baik ilmu yang sangat bermanfaat dari 75 banget teman-teman untuk di jenjang SMA nanti, semoga kita bertemu lagi Harapan saya untuk SMP Negeri 75 itu makin jaya terus teman-teman saya dapat SMA yang bagus dan semoga saya dapat uh, lulus Taruna Nusantara juga semoga uh, SMP Negeri 75 makin keren dah pokoknya gitu mau ini? saya berharap mereka berjuang untuk PPDB uh, dapatkan yang terbaik, SMA yang terbaik, yang SMA yang mereka mau Fokus nanti SMA-nya, uh, semoga bisa lulus di kuliah, di akpol, dan akmil, dan lain-lain. Baik, terima kasih Putri. Semoga uh, buat teman-teman sukses selalu ya. Soalnya ini kan juga hari terakhir, aku juga bakal kangen sama keadaan kelas, main sama teman-teman yang lain, komunikasi, dan juga bakal kangen pasti sama guru-guru 75 yang. Sangat, sangat cakep dalam menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya Sukses terus kepada SMP Negeri 75 Jakarta